Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel PW Jaya Kreator. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Alhamdulillah saya dapat berjumpa kembali kepada Anda ya. Dan untuk ya pertemuan pada kali ini saya akan tunjukkan ya kepada Anda dalam pembuatan detail genteng, rangka atap dan kuda-kuda baja ringan ya sesuai dengan permintaan dari beberapa netizen yang pernah komentar di kolom video pada channel ini salah satu yang komen yaitu Bapak Insinyurvan sama Bapak Fari Ahmad Pamuji dan dengan ini saya membuat tutorial sesuai dengan permintaan dari Bapak tersebut ya semoga tutorial ini membuat manfaat ya bagi kita semua dan Salam kreativitas. Namun sebelum saya membuat tutorial ini, jangan lupa teman-teman semuanya mengapresiasi ya channel ini dengan menekan like, share kepada teman-teman anda dan subscribe ya agar berbagi ilmu bagi kita semua. Buat kami anda begitu berharga. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja ya dalam membuat atap. Kita menggunakan tool protaktor di sini oke ya sekarang kita akan membentuk eh, kayu balok di sini ya, tempat penyangga atapnya ya dan kita select ya kita select garis untuk tersebut dan kita tutup ya permukaan menggunakan perintah rectangle oke anda menekan R pada keyboard lalu kita follow me Kayu balok tersebut. Oke, select permukaannya, lalu klik kali Make Group, Shift area tengah, kemudian Make Group. Ya, kita membuat garis tegak lurus ke atas. Oke, oke kita buat ketebalan di sini. Kita lanjut garis tegaknya. Oke, jaraknya 1 meter dari dinding. Oke, menggunakan perintah Tab Measure Tool ya. Oke, Delete garis Tab Measure Tool, lalu kita buat 35, 90 derajat di sini. Oke, okay. dan kita buat ya. Please, pelang di sini ya. ya Oke, okay. 390 90 derajat. Oke, okay. ya, kita buat garis. di area tapnya measure tool rebus Saya permukaan, lalu follow me, klik tiga kali, white model. Oke, okay. kemudian delete garis yang tidak kita perlukan tersebut hide mukanya ya lalu delete ya area membersihkan ya garis garis area dalam ya unhide oke setelah itu klik tiga kali micro nah kemudian ambil tampak depan lalu buat persegi sini sini micro dan my komponen oke Ya, lalu kita kontrol move ya lalu perbukaan itu papan itu kita masukkan kita buat section ya sini tempat diletakkan kuda-kuda ya. ya ya intinya channel ini memberikan sesuatu yang lebih buat anda ya bukan detail genteng aja ya tapi ada kuda-kuda sama rangka atapnya ya ya makanya teman-teman semuanya jangan lupa ya mengapresiasi channel ini karena anda begitu berharga oke okay. ya kita make unikio ya area ya 45 derajat itu papannya 45 derajat itu anda tidak perlu mengedit ya kuda kudanya di lokasi ya tempat diletakkan kuda-kuda tersebut tentunya agak susah ya kalau di lokasi ya kita cukup edit di luar saja ya kita rebakan ya teman-teman papan itu ya kan ada dua papan itu ya lalu masuk ke grup white model double klik masuk ke grup white model juga oke okay. nah kita akan mengedit di area yang udah direbahkan tersebut teman-teman Oke okay, delete garisnya ya delete ya kita ambil data yang kita perlukan aja ya untuk membentuk kuda-kuda ya ini juga pastikan uh, area yang udah di grup itu tidak ada garis yang tersisa ya hanya garis yang kita perlukan aja itu ada garis yang tersisa okay, skip kalau di grup ya Delete, okay, ini double klik okay, ya seperti itu ya kita cek ya ya area tempat kita letakkan kuda-kuda tersebut udah ikut berubah ya kita cek lagi referensi gambar yang akan kita tiru Oke okay. 33 mili mm. meter okay. 71,127 enter ya my group dan my component Oke okay, kita cek lagi referensi gambarnya ya Oke okay. setelah itu kita buat garis setengah di sini Penyangga kuda-kudanya ya. Kita buat kemiringan di sini sekitar 11,5 derajat. Oke. Ya lurus terus di sini. Ya kita buat lurus di sini 15,0 derajat. Oke. 35 derajat. Nah setelah itu select kontrol C ya. Lalu double click masuk ke grup. Lalu control V lalu kita buat uh, kubus di sini untuk memudahkan kita merotasi ya uh, komponen tersebut. Ya, delete okay. kita rotasi sekitar ya 90 derajat lalu kita 35 derajat ya. lalu kontrol v ya, tekan lalu panjangkan menggunakan perintah skala ya. Untuk munculkan perintah skala, Anda menggunakan S pada keyboard, ya. ya. Oke, teman-teman, kita V kita rotasi, ya. Nah, untuk perintah rotasi, Anda tekan G, ya, pada keyboard. Oke, ya, kita panjangkan, ya, menggunakan perintah skala S, ya. Oke, kita. Ya itu ya kita panjangkan. Ya. Anda cukup sebelah kiri aja anda edit. Ntar kita mirror ya. Oke, kontrol rotasi. Ya. Oke, kontrol ro ro rotation ya. Panjangkan menggunakan perintah skala. Oke. Ya seperti itu. kontrol V. Ya ya kontrol rotation Oke okay. panjangkan menggunakan perintah skala nah oke okay. setelah itu udah jadi ya Sekarang kita delete aja permukaan atap udah kode tersebut udah tidak kita perlukan kontrol move ya select Control move lalu kita mirror ya select Pilih redirection, lalu kita satukan. Oke okay. ya, seperti itu. Kita delete uh, garis tiap menyusul itu yang tersisa. Oke, skip loader group, lalu kita delete garis tiap menyusul tersebut. Oke, okay. delete garis urus tadi, lalu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 Oke kita lanjut teman-teman semuanya ya kita masuk ke grup ya kita buat 35 33 mm Oke ya seperti itu kita cek lagi Oke, kita buat garis Oke Ya kita uh, buat ukuran sesuai dengan ukuran baca ringan ya lalu kita buat garis di sini skip ya oke okay. oke okay, kita masukkan garis setiap muncul tool itu protektor maksudnya oke okay. miringannya tiga puluh derajat oke okay. lurus lalu dua derajat ya lurus tegak lalu 40 derajat oke okay. ctrl c okay. masuk masukin grup double click kontrol V ya. Kita buat uh, rebahkan itu, kita rotasi ya komponen uh, tadi. Oke. Okay, 90 derajat Oke okay, delete okay, Ya, kontrol X lalu kontrol V. Ya. Ya, kita sejajarkan ya. Oke, okay, kita panjangkan. Ya, kita geser dulu, kita panjangkan. Ya, seperti itu kontrol v ya. ikuti eh, garis stop mensur tadi ya ya putih referensi ya. garis yang kita buat tadi kontrol v oke. ya kita rotasi kontrol rotation oke panjangkan menggunakan perintah skala ya Oke, begitu juga yang di sebelah sini ya. Cukup Anda edit yang sebelah kiri aja. Lalu kita copy, kita mirror ya. Ciri khas dari channel Projago atau menggunakan tuh original SketchUp. Dan Anda bisa menggunakan ya, laptop yang spek yang paling rendah juga ya. Bahkan Axio notebook juga Anda bisa menggunakan ya teknik ini ya tanpa plugin ya tentunya menggunakan tool organize kecap ya lalu kita select control move ya kita mirror ya Di yang tadi ke okay, ya, select yang lagi lalu masuk grup oke okay, select lalu tekan M ya move perintah move skip lalu Dilihat garis tipis terus buat lalu kita akan membuat uh, section dari bajaringannya. Di sini saya sudah ambil dari internet ya ukuran bajaringan ya. Oke, kita ikuti sesuai dengan 37 mm lalu kita buat campur uh, di sini. Oke, kita mirror red direction. Oke. Kita pindahin menggunakan perintah M. ya ya follow me oke okay. select lalu follow me okay. di sini 71 oke okay. kita buat eh uh, di sini oke okay. kita copy kita extrude lalu kita ya section ya section option maksudnya oke okay, delete garis tersebut Lalu, ya, extrude <tuh> oke, okay, teman-teman. Kita cek lagi. Oh ya, udah terbentuk ya, kuda-kuda uh, di sini. Oke, okay. lalu kita select, kita angkat beberapa milimeter ya. Ya, yeah. oke, okay, seperti itu. Ya, sudah terbentuk kuda-kudanya. Betul juga yang ini. Ya, lumayan cepat kan, teman-teman? Semuanya. Oke, okay. lalu kita angkat berapa milimeter? Empat mm lah, skip. Lalu kita cek ya, nah, sudah terbentuk dan sendirinya di lokasi tempat diletakkan kuda-kuda tertutup tersebut, teman-teman. Oke, okay. apabila kita export ya ke AutoCAD, maka ya lumayan sempurna ya, lumayan sempurna. Dan tahap berikutnya kita akan membuat detail genteng ya di sini ya gentil genten genteng plat baja ya. Ya. Oke. Okay. Kita buat garis di sini, kita buat persegi ya. Lalu kita kelilingi persegi tersebut ya dengan garis sampai permukaannya tertutup ya, baik group dan baik komponen ya. Warnai ya control-move ya yang satunya kita make unique ya kita warnai berbeda ya kenapa berbeda ya agar ada dua jenis komponen tersebut ya kita keduanya kita select lalu make group ya lalu kita control-move ketik x 9 enter Oke. ini control-move select keduanya ya control-move ketik ik Uh, 12 enter Oke okay. select semuanya pindain, control move ikik okay. 15 enter okay. nah setelah itu kita uh, buat kita delete oleh sisa yang tidak kita lakukan tersebut Oke skip kalau dari grup teman-teman control move lalu ini kita geser, kita ambil titik tengah dari persegi tersebut, kita geser agar ruang potongannya itu enggak terlalu besar, teman-teman. Yeah. Oke, okay, kita ambilkan skala ya sejajarkan ya. Oke. Okay. Sehingga potongannya itu ada 50% lah. ini kita kontrol move ya kita mirror ya letakkan pada sebelah kanan ya ini kita select baru tekan M nah, sehingga tempat diletakkan bunganya itu tidak terlalu ya, besar ya Nah ini sudah tertutup semua permukaannya ya untuk menyambung detail genteng ini Anda bisa mengunjungi ya tutorial sebelumnya ya Okay. Kita cek lagi uh, ukuran uh, dimensi dari uh, kayu rengnya ya. Bukan kayu ya, baja rengnya maksudnya. Control move ya. Ya, kita delete lalu kita edit ya bentuk <tuh> ikuti ukuran dari section uh, baja reng yang ada di lapangan. <tuh> Oke. Okay ya kita extrude ya tingginya 33 ya tapi kita buat garis di sini kontrol move garis tersebut ya jelas lalu tarik garis tersebut ya dapat ya dari atas ke bawah ya lalu kita follow me ya seperti itu volume oke ya kita buat ketebalan lah sini terserah anda juga ya biar lebih sempurna aja saya juga simple membuatnya ya ya delete begitu gitu juga yang sebelah kiri ya oke okay. follow Oke okay, kita tutup kita warnai ya oke okay. kemudian yang sebelahnya juga kita buat demikian ya Delete. Oke okay. okay, setelah itu kita buat garis beberapa milimeter ya jangan sampai mengenai uh, permukaan gentengnya ya. Kita delete. Oke. Okay. Ya kita option. Ya offside maksudnya kita offside Oke, dengan garisnya, lalu follow me. Oke, udah berbentuk ya kayurnya, bajarnya. Sekarang kita akan membentuk uh, detail genteng di sini, teman-teman semuanya. Oke, kita buat garis setengahnya. Uh, bintah A ya untuk membuat beku tersebut. Ya, control move, selek control move, kita mirror. Oke, ya seperti itu. Kalau delete garis yang tidak kita perlukan, lalu shift ya garis yang tidak kita perlukan hingga tersisa yang yang terseleksi aja. Oke, okay. ya seperti itu. select control move ya kita taruh di belakang. Oke, okay. ya seperti itu kita delete garis atasnya. Kemudian, kita delete semua, ya. Uh, delete ya, area yang, area yang tidak kita perlukan. Oke, ini juga kita delete. Oke, ya. ya. Kita sambungkan ya garisnya, ya. Kita tarik garis, lalu sambungkan pada area belakang. Ya, ikuti ya, seperti layar monitor Anda, ya. Oke. Untuk munculkan perintah garis, Anda menggunakan perintah L ya nah, di sini kita garis miring enter ya kita select garis lukukan tadi Oke okay, kita select garis lukukan itu kita select jangan mengenai garis yang tersebut ya garis yang tidak kita perlukan untuk di-select oke okay. yeah. okay, lalu kita sambok ya oke okay, pencet tool tersebut oke okay remukkan lagi, explode. Nah, oke, okay. seperti itu delete. Ya, delete permukaannya. Lalu kontrol delete teman-teman. Kalau anda tidak menekan kontrol, maka permukaannya akan menjadi rusak ya. Oke, okay, belakangnya juga kita delete. Oke, okay. kita minimalisir ya garis yang ada pada genteng ini hingga untuk sempurna ya. Kita warna pink aja ya tapi terserah anda aja mau warna apa juga boleh warna besi oke okay. lalu kita hapus permukaannya kita soften ya garis tersebut ntar kayu apa baja range kita sambungkan ketika kita explode kita sambungkan garisnya tidak muncul teman-teman ya kita mesti soften ya oke okay. gitu juga ya sebelahnya kita soften juga ya Ya, sembar ini juga kita soften oke okay. nah kemudian kita pasangkan layar pada gentengnya ya. tags plus roof ya, ini TV. kita tes oke okay, udah kemudian kita select semuanya ctrl C ya Ya, masuk ke komponen sebelah kiri, delete oke okay, ke V, ya, lalu sambungkan ya. ya oke, okay, kita skip, kita cek, ya udah terbentuk ya. ya terbentuk. Untuk memotong ya sudut-sudut yang misalnya itu area tapi emas ini, anda bisa mengunjungi uh, channel sebelumnya ya. Oke. Okay, ya seperti ini kita hapus permukaannya ya. ya skip kita anlas slide tadi ya unhide maksudnya Oke kita kontrol move ya kita tambahin kuda-kuda di sini ini juga kita kontrol move kita tambahin kuda-kuda Oke seperti itu kita cek lagi kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Oke, okay. oke, okay. kontrol select. Kita akan membentuk hubungan di sini, teman-teman. Oke, okay. lalu kita pasangkan layer ya. Hmm. Untuk memudahkan kita dalam membuat hubungan. Oke, okay. ya sekarang kita ada objek, masuk ke grup, kita buat garis tegak. Oke. Okay kita 110 mm ya sama menggunakan satuan mm di sini ya ya kontrol move kita letakkan pada sudut lainnya dari atap ini ya seperti itu oke lalu selek garisnya ya kontrol select ya, ya seperti itu ya follow me nah, kita warnai warna pink atau warna terserah anda ya ya seperti itu dan ini juga ya kontrol select garisnya kita follow me sip Oke, warnai i mm -mm. ya betulan gitu. gitu juga ya pada area sebelumnya yang belum difollowin belum dipasangkan bunga diwarnai okay, lalu pada tablonya kita pasangkan oke okay, kita pasangkan kuda-kuda pada area limasnya ya ini kan atap limasnya oke okay, kita ambil grup dulu ya ada tuh bumbungan tersebut kita select kontrol select ya kita pesankan layar untuk hubungan ya juga ya. my group ya kita pesankan layar hubungan. hubungan okay. knock eh ya. knock aja itu oke okay. kita uh, perspektif skip to grup group nah oke okay. kita copy ya kita copy kita buat kuda-kuda pada area 45 derajatnya oke, seperti itu pada sudut ini kekalingan ini kita ambil tampak atas lalu buat rata ini ya oke kita make unik ya dulu make unik maksudnya oke kita. oke select lalu kita rotasi ya ya sekitar 60 derajat. Oke. Lalu kita pandain move dan M ya. Dari keyboard. Ya, seperti itu. Kita normalkan lagi perspektif. Oke, udah terbentuk ya. Lalu kita select Ctrl C ya. Skip load the group, lalu kontrol. Kita cek lagi oleh Ctrl V ya. Oke, my Lalu kita rotasi 45 derajat, oke, okay. katakan ya, ya area yang tidak terpasang, oke, okay. ya, seperti itu, ya udah jadi teman-teman kuda-kudanya, ya mudah-mudahan Anda senang dengan tutorial ini ya. Dan untuk menyambung ya detail genteng dan maka atap ini apa eh, kayu rengnya, uh, reng baja Anda bisa kunjungi pada channel sebelumnya. sekian tutorial dari saya, teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Buat Anda, buat Anda begitu berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.